Bang, kok nama saya enggak disebut? Maaf mbak Google, lupa. Mbak Google. Apa? Selamat hari Ibu. Bang, saya kan masih muda. Masa dipanggil Ibu? Lah, emangnya kenapa? Enggak, enggak apa-apa kok. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan tentang tutorial membuat blog menggunakan HP part kedua saya minta maaf kalau videonya baru di upload sekarang oke langsung aja ke inti video bentar saya ubah dulu biar lebar pada part kedua kali ini saya akan mereview tentang langkah-langkah mengedit profil blog Kemudian aktifkan tag atau tanda Dan selanjutnya kita beralih ke profil pengguna Saat mengedit profil blog Jangan lupa perhatikan semua syarat dan ketentuannya Jangan sampai ada kesalahan kata Karena profil pengguna ini akan dipublikasikan di halaman pengguna Pada kolom minat, kalian tulis sesuatu tentang minat atau keinginan kalian Di kolom perkenalkan diri, silahkan kalian perkenalkan diri kalian Di kolom film favorit, kalian tulis film favorit kalian itu apa Bang, bang soleh suka sama anime dan manga? Di kolom pekerjaan, pilih industri dan jabatan kalian Bang, nggak tidur bang. Udah malam loh, bang. Baru jam segini, mbak Google. Setelah semuanya selesai Klik simpan profil Setelah disimpan Kalian bisa melihat profil yang sudah kalian edit Nah seperti inilah tampilannya Karena hari ini adalah hari ibu dan bertapatan dengan hari postingan ini Saya ingin mengucapkan selamat hari Ada ibu-ibu guys? Bang, enggak lucu tau Ibu, kau adalah guruku yang pertama Kau selalu ada untuk anak-anakmu Jika ada yang salah, dia membenarkannya dengan lemah dan lembut Selamat Hari Ibu Kalau Ibu saya malain, Tiada hari tanpa marah-marah Yang sabar ya bang